Sebaliknya waspadai jika harga Euro US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1.14213 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.14621. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 November tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212.